Halo guys, hari ini memasak pelas tahu isi ayam Bahannya ada garam, telur sudu butir, tomat, daun salam, cabai, ayamnya sudah dicincang Bawang putih 5 siung, bawang merah 8 siung Ini ada sambal yang sudah di blender, kemangi, tahu 15 butir. Dan jangan lupa daun pisang, yuk kita lihat video berikut Ya ini Tommy sudah saya haluskan Tinggal kita akan masuk bumbunya ke dalam baskom Setelah itu kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah saya haluskan Masukkan ayam Kita aduk-aduk hingga merata Masukkan tomat Masukkan cabai Masukkan telur Cukup satu butir ya Kita aduk-aduk lagi Masukkan kemangi Mari kita aduk Nah ini sudah halus Kita masukkan dalam daun pisang banyak satu setengah stok makan ya setelah itu kita tambahkan daun salam dan cabai Mari kita bungkus kalau kepanjangan Mari kita potong nah, jadi guys tinggal kita kukus Kita masukkan penas ke dalam panci dan selanjutnya kita kukus selama 30 menit. Ya, yeah, ini pelas sudah mateng. Gak kita makan ya. Silakan dicoba. Ini ada varian yang dibakar dan ada juga yang cuma dikukus. Selamat mencoba.